Eh, ini ini anak nih ini anak nih di kabupaten Belu dia sendiri ini dia sendiri ini anaknya enak main dia Soki Soki ngeri eh, eh. ini ini lihat lihat ini anak ini anak. ganti, senior ganti. gas, gas, gas. lagi. gas dulu, gas dulu. bas dulu, bas dulu bas dulu basuh basuh ini bawancara dengan ini operator operator traktor cilik bagaimana? jaren, bagaimana jaren? jaren lihat tuh bapak dulu oh iya, emang langsung batut darah langsung tebel aja jaren lihat bapak dulu tuh, meruluh, bapak tanya dulu dulu Bagaimana? Ini capek kan? Tidak. Lihat di sini, tol. Lihat di sini. Lihat apa persinggol? Bagaimana jalan? Capek tidak? Tidak. Tidak. Ini anak pecawa pak. Bagaimana? Anak pecawa. Ini bajingan. Eh ini, ini. Lihat loh. Ini. Lu, lu bilang Aron aron batera turbo Eh, lu kalah, Aron kamu doa Ali, kalo ini apa Ali, kalo lu, ayo, Rizky, lu. Sen bisa lu kalo kamu kamu doa lawan saya tidak bisa risiko eh, enak enak enak enak enak tak berdosa enak